Fans selfie Lida agak kareba, banyak fans selfie Lida mengatakan kalau Melda Lida mirip selfie Lida, kalau aku pribadi memang mirip 97% Dan banyak fans selfie mengomentari akun tiktok Melda, bilang kamu cantik selfie padahal dia bukan selfie tapi Melda Lida dari Bandung Sedangkan selfie lidah berasal dari Sulawesi Selatan Kabupaten Sopeng. Sedangkan suara selfie full cengkok, begitulah kira-kira, tapi memanjebolan lidah sungguh luar biasa, melahirkan bintang. Dan banyak para fans lainnya mengatakan memang betul mirip selfie, suara juga hampir mirip cuma beda karakter saja. Selfie juga dijuluki oleh para fans Siratu Tuchenko dan selfie juga sering berbagi kepada orang yang kurang mampu. Sungguh selfie rendah hati. Sungguh Allah Maha Sempurna menciptakan manusia berbagai bentuk ada yang mirip ada yang berbeda. Tapi Allah menciptakan manusia tidak ada yang sama 100%, pasti ada perbedaan sedikit. Dan yang paling fans selfie suka dari selfie adalah artis tidak sombong dan sopan dan juga selalu menyanyikan lagu-lagu daerah Bugis. Kata fansnya kami bangga punya selfie selalu angkat derajat orang Bugis. Dan lagu-lagu selfie yang di cover semuanya bagus-bagus terutama yang berjudul Puadai Papojiko Mapojiki artinya Cinta Bilang Cinta, lagu ciptaan dari Sahrul. Tapi ada lagu dibawakan selfie sangat enak didengar yang berjudul Bukan Selembar Tisu, Yang Bukanlah Selembar Tisu Yang Apa Sayang Adakah. Terima kasih teman-teman telah menonton konten-konten tentang selfie Siratu Chen Semoga selfie dan para fansnya selalu diberi kesehatan. Karena sehat itu mahal dot dan semoga Allah melancarkan rezeki kita. Amin ya rabal alamin. Jangan lupa aktifkan lonceng teman-teman biar dapat terus notif dari konten-konten tentang selfie fans. Jangan lupa di ya teman-teman dan like dan juga share atau bagikan.